Hai halo apa kabar semuanya Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku Oke kembali lagi bersama adiknya lot di sini kita membahas tentang slot gacor hari ini sweet Bonanza ya bosku kita bermain sweet Bonanza di slot gacor hari ini menggunakan modal receh 50 ribu aja, Bosku. Oke, modal kita 50 ribu aja. Slot gacor hari ini jos Marco, jos ya. Top Marco, top memang slot gacor hari ini. Oke. Kita coba ya, Bosku. Uh, mantap sekali pecahnya sudah. Mantap sekali ya, sesuai dengan harapan kita semua ya, Bosku hmm oke okay, semongko mantap sekali nice anggurnya juga Jos Marco Jos pisang juga gila modal receh 500 perak jadi berapa tuh gila gila bener-bener bener-bener bener-bener mantep Jos Marco Jos ya bosku. Hmm. Oke, okay, buat kalian yang ingin tahu pola-pola gacor hari ini, jam-jam gacor hari ini, serta trik-trik slot gacor hari ini, serta RTP- RTP terbaru terupdate tergacor hari ini, silahkan aja gabung ke grup WA kita ya, Bosku. Nanti kita bagikan setiap harinya, kita share ya, berbagai macam pola-pola gacor yang udah kita survei, udah kita lakukan ya, Bosku dan sudah valid tuh ya bosku, RTP-nya valid sudah dikonfirmasi ya bosku. Jadi langsung aja kita cekicrot ya bosku. Di tentang channel ada link terlengkapnya untuk daftar di tergacor kita ini ya bosku sih itu kesayangan kita yang super super sangat gacor lagi hot nih. Lagi sensasional ini selalu jackpot, gua bermain di situs ini ya. Situs terbaik, situs terpercaya bulan ini, tahun ini, dan selamanya, ya bosku. Pokoknya, lu kalau belum coba di situs ini, silahkan langsung aja coba, bosku ya. Bagi yang belum, eh, bagi yang sudah coba. Dan kalian belum klaim bonusnya. Klaim bonus dulu, bosku. Di sana ada bonus, ada promosi. Berbagai macam promosinya, langsung aja ketautan promosi ya, bosku. Nanti juga linknya gue taruh di kolom komentar, bosku. Silahkan dicek in aja ya dicekin cek cek cek cek, cek 123 ya di tentang channel gua langsung obrak obrek aja tentang channel gua bosku langsung cek cerot kita Oke dilanjut aja dulu ya bosku dilanjut dulu ini kita dengan permainannya kita nikmati ya ditonton pola-polanya jangan sampai dilepas ini ya jangan sampai kita ketinggalan polanya dan bagi kalian hmm, mantap sekali langsung kita dapat bosku dapat free spinnya dan bagi kalian yang bagi kalian yang apa tuh tadi gue mau ngomong apa sih nggak jelas Aish, gila nice banget sumpah yo gila gila banget sumpah dapat dapat 50 gua nggak nyangka banget sumpah benar bener gacor ya rtp nya valid banget nih ya kalau kalian mau ngecek RTP ya langsung aja bisa tanya di kolom komentar dulu ketik aja di kolom komentar atau langsung di grup WA nya kita ya bosku nanti linknya gua taruh juga di tentang channel atau di grup WA bosku linknya nanti gua taruh ya bosku nggak usah lagu lagi nggak usah takut nggak usah gundagulana ataupun galau gelisah dan segala macam ya bosku. Gua kira dapat 3 juta, anjir ngatunya 30 ribu. <laughs> Maklumlah, bosku, karena kita main baterai receh, bosku ya. Gua nggak berani main bet gede kalau misalnya modalnya receh kayak gini, bosku. Gua juga sekaligus memberikan contoh kepada kalian ya, bosku. Mantap sekali sensasional. Karena game ini kita tuh kita berlaku Aduh Oke, maksudnya nih game ini itu kita harus perlakukan sebagai hiburan jangan kita perlakukan sebagai mata ya pencaharian pencahariannya jangan kita jadikan mata pencaharian ya bosku jadikan game ini sebagai hiburan saja jadikan game ini sebagai hiburan semata kalau kita jadikan mata pencaharian dan kita rongkap itu benar-benar bisa bikin kita jatuh miskin dan menderita selamanya, Bosku. Jadi, langsung aja kalau kalian ingin happy-happy, ingin menghibur diri, langsung aja bermain ini dan dapatkan cuan dari game ini, ya, Bosku. Caranya gimana? Gampang banget, ya. Langsung aja cek ke tentang channel linknya di sana, lengkap terutama mantap sekali bom kali 25 bosku gila tambahin 15 lagi nice banget sumpah idih sensasional terus gila sumpah sensasional terus nggak ada habisnya ya gila bener-bener ini game ini bener-bener emang sant apa Sweet bonanza ini bener-bener jos marco jos top marco top ini bosku sumpah banget ya Ayo yang pun, yang punya WA pasti hampir semua orang punya WA kan kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi tentang game ini dan ingin nanya-nanya tentang apa promo-promo segala macam yang berhubungan dengan web yang gue mainin ini ya gue main di web yang sangat gacor ini langsung aja ke grup WA ya bisa Japri gue atau langsung tanya aja di grup nanti juga ada admin yang jawabin pasti ya gue juga termasuk salah satu admin di grup itu ya bosku langsung aja kita nggak usah ragu lagi gasken bosku ya gasken langsung link untuk gabung di di grup komentar di grup komentar di grup WA nya ada gua taruh di kolom komentar ya bosku ya untuk gabung di grup WA nya gua taruh di link kom di link, link untuk daftar di grupnya gua taruh di komentar bosku gua sematkan gua taruh pin di sana ya bosku Oke mantap sekali dinikmatin aja dulu bosku ya sekarang kita sudah dapat 223.000. Nanti kalau misalnya kita dapat 300.000 mungkin kita WD ya bosku. Kita lihat aja ke depan nantinya ini ya. Kalau masih pecah terus-terus masih dapat free spin, kenapa nggak gasken aja kita ya bosku. Alright baby, alright brother and sister semuanya. Oke okay, kita lanjut lagi ke quick 20 bosku. Hmm, semongko dari tadi, jos marco, jos pecah terus ya, bosku ya. Bener bener ini mantap sekali anggur birunya, ya bosku. Uh, apel sama semongko mantap sekali, pecah semua ini, pecah semua ini mantap sekali. mantap kali bosku mantap kali bener-bener nggak -bener ada habisnya ya bosku ya oke okay, kali eh habis <tuk> ini kita wd aja kayaknya ya kelamaan banget ini wis dikasih lagi tambahan main banget dah. pokoknya abis ini kita wd aja lah udah kelamaan banget ini dua udah nggak muti nih ya wis kali seratus anjing ke konek bangke bangke bangke bangke bangsat gila ditambahin lagi doang gila ditambahin terus plus 5 lagi tapi kali 100 cuman dilewatin doang anjir anjir anjir anjir anjir banget sumpah kali 100 muncul lu gila kali 50 kali 100 gila sumpah banget Oke okay, lah kalau gitu kita WD aja abis sini ya bosku ya thank you banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe nya ya bosku ketemu lagi di konten selanjutnya jangan lupa ya jangan lupa like comment dan subscribe nya lagi oke okay, thank you semuanya see you guys semua bye bye